Halo Kisana, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja Duduk santai, dengar radio, minum kopi, makan combro Sebelum kita putar video, ayo bang kita putar intro Orang-orang berikut ini adalah para ahli yang sudah melakukan pekerjaannya selama bertahun-tahun di bidangnya ada banyak cara untuk mengangkut bahan bangunan. Sebagian besar, cara yang digunakan tidak membutuhkan banyak keterampilan seperti menggunakan gerobak dorong. Tetapi, orang-orang ini membutuhkan keterampilan dan kekuatan untuk dapat mengangkut tumpukan batu bata hanya menggunakan kepala mereka. Tolong dong bang kasih masker, orang lain ngirip oksigen mereka ngirip debu, waduh bisa tbc itu lihatlah kerjasama orang ini sangat begitu luar biasa Tapi tolong dong bang, jangan cuma cepet Itu kalau salah potong tangan anda yang jatuh ke bawah itu Wanita berikut ini sepertinya kerja di sebuah pabrik Dan saya sangat yakin wanita tersebut adalah yang terbaik di dunia Kita bisa lihat bagaimana cara dia memasukkan kaos kaki ke tiangnya tanpa melihat sedikitpun Jika kalian membutuhkan seseorang untuk meletakkan banyak kaos kaki dengan sangat cepat dan banyak Hmm, silahkan kalian hubungi orang tersebut Aku tidak tahu apa ini tapi aku tahu satu hal yang pasti aku bisa menonton video ini selama berjam-jam walaupun hanya begitu doang tapi hasil potongannya itu sangat memanjakan mata. Tolong dong Bang potongin juga gaji para pejabat. Para pejabat Zimbabwe khususnya sehari mana aja dong coba kalian perhatikan wanita ini, dia sangat luar biasa saat menuangkan teh dengan cara yang paling menakjubkan latihannya gimana itu ya, pasti badannya banyak luka bekas, air panas itu kalian bisa melihat koki tersebut sangat ahli dalam membuat mie hmm, coba kalian lihat teknik dan akurasinya sangat luar biasa mengesankan nah sekarang aku jadi pengen makan mie, tolong dong buatin mie nya nah loh, begitu rupanya cara masaknya menggabungkan masakan dengan tarian that's amazing kalian mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa memperbaiki retakan di jalan akan sangat satisfying wah jalan di depan rumahku kok kayaknya mulus seperti wajahmu ya kalian punya toko online yang penjualan harinya banyak? sepertinya kalian membutuhkan orang ini karena dia sangat laten dalam menempelkan stiker toko packingan pantas kemana aku pesan yang datang malah iphone 13 ya aku kasih bitang 1 lah Membersihkan lantai keramik memang mudah, tetapi orang-orang ini punya teknik tersendiri dalam membersihkan lantai dari genangan air. Wow, begitu menakjubkan, bukan? Kalian punya pekerjaan yang berat dan kalian sadar kalau kalian tidak harus melakukannya? Hmm, itulah yang terjadi di video ini. Mereka tidak harus menghabiskan sepanjang hari mendorong pipa itu ke dalam lubang. Genius! Selanjutnya kita akan melihat seorang koki yang mengiris timun dengan sangat tipis ya setipis pertemanan yang selalu minjem duit tapi postingannya healing mulu bangsat Orang satu ini sangat luar biasa. Dia seperti sedang membuat lightsaber di Star Wars. Kalian bisa lihat itu terlihat sangat panas dan dia dengan cekatan dan mudah memindahkan besi panas itu hanya dengan sebuah jepitan. Nah ini lagi nih, dia hanya melemparkan besi panas itu dan langsung masuk ke dalam relnya. Coba deh kalian tebak berapa lama dia melakukan pekerjaan itu di mana orang merapikan tanaman dengan menggunakan gunting tapi babang satu ini merapikan tanaman dengan menggunakan dua bilah samurai apa jangan-jangan dia murid dari Kozuki Oden oh, jelas sekali dia sangat terlatih dalam menggunakan senjata tajam merapikan pelestaran dinding yang masih kasar dengan alat yang sederhana hmm dia melakukannya dengan sangat mudah tapi aku berani bertaruh untuk merapikannya tidak semudah yang dilihat Layar sentuh memang dapat mempermudah segala hal, tapi yang dilakukan kasir restoran ini sangat menakjubkan. Dia dapat menggunakan layar sentuh itu dengan sangat cepat. Mungkin bagi yang sering main game online bisa tuh melompat jadi karyawan hitung-hitung nunjukin skill gitu. Nah kalau yang ini memang tidak menggunakan layar sentuh, tapi dia bisa menyentuh tanpa melihat sedikit pun ke kalkulator. Salah satu nol aja bisa rugi itu. Kadang, barang-barang yang kita gunakan tidak terlihat kotor sampai kita mulai membersihkannya. Coba lihat bantal itu, lah gak pernah dicuci berapa tahun itu ya, kotor banget nampaknya. alat itu bisa bersihkan pikirannya kotor gak ya? Akan aku belikan untuk temanku, <tell> Bartender wanita ini sangat ahli dalam beraktraksi menggunakan botol dan gelas. Terlihat mudah, tetapi untuk melakukannya butuh latihan yang cukup lama, hati-hati mbak botolnya kena kepala, nyus itu kalian makan di restoran dan makanan yang kalian pesan lama datang? coba deh pergi ke restoran ini pengantaran makanannya sangat cepat sekali karena karyawannya menggunakan sepatu roda untuk mengantarkan makanan ke meja-meja itu kesenggol dikit bujar pasti kalau kalian tanya siapa dan bagaimana menggambar lalu lintas di aspal, ini dia orangnya dan begitulah caranya terlihat muda tapi sangat sulit untuk mengendalikan alat sebesar itu belum lagi kalau salah gambar ah, gak bisa di tipek itu kalian pernah mencoba mengurang? Kalau sudah pasti kalian tahu bahwa tidak mudah untuk membuat bumerang berputar kembali ke kita Tapi jauh lebih sulit ketika bumerang yang kita gunakan dibuat dari adonan Coba lihat begitu ahlinya orang ini Pertanyaanku sudah berapa banyak adonan yang sudah dihabiskan untuk latihan Kalian males untuk mengecat pagar dengan kuas? Ini solusinya Kalian tinggal celupkan pagar kalian dan tara, selesai dalam hitungan detik Tapi ya kalian harus beli banyak jahat untuk melakukan seperti itu hal yang paling membosankan ketika kerja di restoran adalah kita harus merapikan kursi-kursi ketika akan tutup tetapi orang yang satu ini terlihat sangat menikmati pekerjaannya dan tidak perlu bantuan dari orang lain lagi dia begitu sangat cepat membalikan kursi sebanyak itu ke atas meja tolong dong bang bantu balikin uang yang dipinjam temanku Oke, okay, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kami bersemangat untuk memberikan hiburan untuk kalian. Thanks for watching, until next video, and see you bye.